Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel layar official kali ini kita akan review unit kantor super hdx masih ready teman teman ini tahun 2018 buka harganya 410 juta nego di tempat next dan satu lagi kondisi 110ps tahun 2015 itu buka harga 265 nego di tempat Masih ready, ini tahun 2017, buka harganya 400 juta nego di tempat, dan ini tahun 2010, usul 220 PS ya. Kami masih ready unitnya di sini ya, bagi yang berminat, silahkan saja di kontak person ke nomor 08314656554 ya khususnya di channel Awi official akan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat mengenai dunia otomotif ini udah kita review kemarin karena kita memperbarui yang baru masuk nah itu warna Dutro, warna Nujur 1 sama yang Black kita review bagian-bagian dalamnya lagi kita ready unit Canter. Kemarin ada mobil kantor 125 PS yang udah dipanjar. Next, sekarang lagi proses pengecatan. View. Ini tahun 2010 Besar Mas, masih aman dan bersih silahkan dipinang bosku oke okay. ini baknya masih standar kalau nggak salah saya satu mengenai bak box dan satu lagi sporty bak standar standar baknya untuk muatan sawit atau Satu ini masih orisinil ya teman-teman Yang satu ini Masih memiliki aura yang sangat bagus Untuk dipinang Ini tahun 2018 ready tempat Yang satu ini kita review ya Karena ini baru masuk juga kemarin Bagian las atau bagian Lang sampingnya ini kasih cat warna biru Ini unit baru masuk kemarin Sasisnya masih bersih teman-teman Next Masih bersih Dan Interior dalamnya kita lihat dulu Udah sofa Warna hijau Dashboard Oke okay kita lihat bagian dalamnya next ini kita akan review bagian mesinnya teman-teman mana kontaknya ini ya 2018 satu unit ini masih ganteng Oke okay, next Kita review Ada mesin Masih kering bunyi teman-teman Yang satu unit ini Masih ready dan fresh Untuk melakukan Proses Pengangkatan atau pengangkutan barang sawit, silakan dipinang bosku. Seri 4KH masih segar yang satu ini. akan dipinang ya. Terima kasih. Semoga channel ini dapat memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi teman-teman dan rekan-rekan kita yang berada di luar sana. See you next time.